itu it mah in in kali ini kita coba di mah bro. Kita kasih tahu yang serem-serem, coy. Hei, he oh, gila gila. Wet kan? Wet kan? Wih, langsung di counter saja, Bung. Good lah gitu, mah Bro. Kasih tahu yang serem-serem, gak sih? gak kena loh jangkri jangkri jangkri <tip> <tip> astagfirullahaladzim ini kan buat ngedok ya nak nih nah kayak gitu <tip> jakar kamu mau kemana jakar sih ini ada gak sih ini ada loh udah mati deh Mantap Ma Hard Ngeri gak sih? Pereda bomku. ngadar sih. Mana si nih? Maksudnya pereda Eh, udah tembus, tembus. Ya, jadi kalian kalau misalnya pakai cluster kayak gitu tuh udah enggak tembus. Peming tau tahu, pakai predator missile masih tembus apa enggak. gak sih sniper view sniper hard fought contested mana mesin berada di nol sekarang mati dia mati dia kita jadi tukang endok yuk oi gak kena mah bro satu maaf deh Naisa, nice, mana musuhnya? Hmm, gile. Coba-coba deh Mana musuhnya? Hmm. Nice, ada eh, yang mau naik ya? Nice Nice, apa lagi? Nice sama bro Mantap <tune> Sumpah ini kalau ngendok satu hit terus ya Jadi gimana? point identified Friendly access warning not nothing LXS1 the mau apa? abis bro gila gila gila gila nice mah bro Wuh, gila Yang penok gua pakai sniper ini Gila Mana sih musuhnya Gokil. Ini baru riset loh Musuh-musuh yang dari legend juga pada turun ya kan Pasti musuhnya juga Tidak Tidak Tidak peremehnya Anjay Mantap sih jiwa bro sampai nuklir nah, mati gue akhir-akhir mati ah. langsung dah ya mantep dah bro beneran ini ku tadi kan baru main hard point firing range sekarang saya ini firing range lagi. <laughs> Aduh, gimana ya teman-teman? Ayo, diklaskan saja. Enemy bomb They have the Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Mainnya santuy ya, Gen Nggak ngesel ngesel lo gue tadi ya Mending kena aja bro. Ini gua gue ngapron nggak bro. Bisa mati gak lo ngapron? Sudah kereta. Sudah kudung amin. Next round. Ready for the next round? Lagi lagi lagi lagi. Gua rasa mereka ini bakal ke B nih. Aise nice, bukan. Woo. Sniper sniper ya. Eh. Kali pasti nggak sabar kan ama ganti benda tuh tunggu sampai habis bro tunggu sampai habis beneran. ada tuh nge-mindong lari gue konyau banget deh, gue gak pengerti pada satu jadi lari. tuh, gue salah pencet lari. mah bro gue tuh harusnya langsung steamshot tapi gak kepencet langsung gitu loh kes kes kes kes We got the Get Aduh, dibacok ga tuh? Hah, tukang bacok, tukang bacok. Bela udah keren keren tuh, misalnya gua nggak kena bacok. Akankah teman kita memenangkan pertandingan ini, Ma Bro? Ayo menangin aja cepet. atas lo bro, belakang lo bro Enemy. good job bro nice, langsung aja man, bro. ya ya mabru menurut kalian gimana nih man, bro ya, wah ini gila sih eh, setelah gue uh, menamatkan sniper ini ya, akhirnya sudah mendapatkan juga guys, peta rotation yang enak nih Nah ini dia mah bro He, menamatkan dia itu sih ya. Udah pake OC light suppressor ya Supaya uh, ADSTM itu gak dibikin jelek mah bro ya Soalnya kalau pakai OC suppressor ini Cuma damage range aja sih Dan seperti yang kalian tahu, walaupun kalian pakai ini mohit gimana pun tetap satu hit loh serius gila ini nembaknya ini 1 hit bro monolithic mip nah kan kalian lihat deh ini bener-bener jelekin ADS-nya bro sedangkan kita kalau pakai sniper ini perlu sekali ADS bro abis itu nah ini stoknya nih stalker scout ya ini ketutupan sama manifest cam bro nah ini cuma bagusnya ADS aja mah bro ya cuma minus 10% ADS time lainnya tuh uh, jelekin flinch, recoil ya Mimpi kita, nah, soalnya apalagi ya? Kalau misalnya pakai nomor satu cuma 5% doang, itu masih berat sekali ya. Serius, menurut gue penting banget. Ini namanya ads, bro. Kalau ini misalnya ads-nya cepet, ya mobility nya cepet, terus damage nya juga tetap kayak gini. Wah, itu overpower banget, bener. Akan menjadi senjata yang benar-benar harus dinner, bro. Asli. Terus gue pakai fast switch ya kan perknya biar waktu ganti senjata itu lebih cepat. WC laser ya mau gak mau karena pilihan lasernya cuma WC terus 70 round magazine nih ya karena dia tuh nggak jelekin ADS mah bro. Kalau misalnya pakai 9 round ini, jelekin sih. 70 round magazine ini juga menurut gue ada cukup sih. Ya udah, Ma Bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Ma untuk kalian yang pengen beli akun COD, jangan lupa follow Instagram @kitajobatetikin, Ma Bro, ya, karena IG-nya baru ya. Jadi, gua minta untuk kalian follow IG-nya aja, Ma Bro, karena di sana akun-akunnya mantep banget, gak hanya ada akun cod ya. Dan akunnya pastinya keren sih. Okay? see you, Ma Bro, hidup Yaudah, dadah semuanya. See you, next.